Keluarga Asia Sinta Dewi Hasibuan mengaku mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah dari pihak Bandara Kuala Namu. Asia merupakan perempuan yang jenazahnya ditemukan di bawah salah satu lift di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis tanggal 27 April 2023. Mungkin hanya datang melayat dan yang duka doang. Itu bukan uang santunan ganti rugi. Sama saja seperti orang Melayat, ucap pengacara keluarga, Hotman Paris Hutapea, Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Raja Hasibuan, kakak kandung Asia, mengatakan, uang tersebut diberikan oleh seseorang yang disebut sebagai utusan pihak Bandara Kuala Namu. Tapi saat itu tidak langsung ketemu, karena kami sedang berada di rumah sakit untuk mengurusi keperluan otopsi Asia. Uang itu diterima melalui keluarga di rumah, ucap Raja. Sesosok mayat perempuan ditemukan di bawah lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis tanggal 27 April tahun 2023. Asia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan sudah beraroma tidak sedap setelah dilaporkan terjebak di dalam lift Bandara Kuala Namu pada Senin tanggal 24 April tahun 2023. Berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV, Asia naik lift menuju lantai dua seorang diri. Saat tiba, ia mengira pintu di hadapannya tidak terbuka. Padahal, akses keluar lift berada di belakangnya. Asia sempat menelepon keponakannya dan mengabarkan bahwa ia terjebak di dalam lift. Di saat itulah dia tampak berusaha memencet tombol dan membuka pintu lift yang dikiranya merupakan akses keluar. Ketika pintu terbuka, Asia tidak menyadari itu merupakan akses keluar yang salah sehingga akhirnya ia terjun bebas ke celah sempit lift.